Dalam laga Magdi 4 fase grup Liga Eropa 2022, Manchester United menjamu Omonia di Old Trafford, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Peluang mencetak gol para pemain MU berulang kali mampu digagalkan kiper Francis Uzoho, membuat Manchester United kesulitan menjebol gawang Omonia. Mitomine akhirnya menjadi pahlawan dengan mencetak gol pada masa injury time babak kedua, dan Manchester United menang dengan skor 1-0. Merujuk data Okta, dalam laga kompetisi Eropa untuk Setan Merah, Mikto Tominei menjadi pemain pengganti pertama yang mencetak gol kemenangan pada menit 90. Dan telah menyamai rekor legenda Manchester United, oleh Gunnar Solskjaer, yang dibuatnya di final Liga Champions 1999.